Kali ini saya akan berbagi Tentang Aplikasi GeoGebra Bagaimana cara membuat Presentasi Pembahasan dari sebuah soal Dengan menggunakan Aplikasi GeoGebra nah, Baik, akan saya Berbagi bagaimana cara Membuat Media pembelajaran Dengan pertanjuan aplikasi GeoGebra dan mengikuti tutorial seperti berikut. Pertama, kita siapkan aplikasi GeoGebra ya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra versi 5.0 menggunakan yang versi lima karena di sini terse ya, tuh tentang tiga dimensi, dimensi. aktifkan nah, tiga dimensinya nah ini sudah cuma hapusnya nah, ini untuk menghabar ke bangun ruang tiga dimensi seperti kerucut, putus kita bisa memanfaatkan tiga dimensi. Nah kita buat dua layar yang ini. Artinya kita buat yang satu dua dimensi yang ini tiga dimensi. Nah di sini nanti kita gunakan sebagai soal yang kita soal soal yang akan kita jadikan presentasi berarti media pembelajaran itulah. Ini kita Hilangkan gripnya, kemudian dia terbakar. Hasilnya, nah, start ya. Sekarang kita coba judul, kita ketikkan judul, yaitu tentang jarak titik ke titik. kita besar betul besar sesuaikan dan kita buat berikan soal yang akan kita jadikan perbedaan pembelajaran itu soal ya tentang cara titik ke titik ketawi, bus E, e F D, H dengan panjang rusuk 11 cm. Nah, hitunglah. kita buat dua pertanyaan yang pertama A yaitu T, T. A B T T, C, T. A, Oke, oke, oke, kita oke, oke, oke, Buat penasaran di sini ya, sekarang kita buat penyelesaiannya. Yang pertama, kita selesaikan yang a ke titik C, kita buat penyelesaian untuk poin a. Jadi, kita buat x dulu, lagi, bukan a. Ini kita ketikkan penyelesaiannya. Karena nanti penyelesaiannya kita ketik. Kita boleh buat keterangan bagaimana ke menentukan DPA dan DPC. Jadi, selanjutnya kita gambarkan merencanakan khusus APBD, IPD, dan ipd pada kolom tiga dimensi. Bagaimana cara menerapkan kubus Kita gunakan pilih menu kubus, nah, ini kubus ya. Kita ambil skala, ternyata yang rusuk berapa, misalkan itu tiga. Nanti setelah jadi posisinya a b c d e f kita h sesuai. nantikan ini tidak sesuai, kita bisa mengganti. mana cara mengganti itu? nah ini tinggal ganti nama dan kita hilangkan kontinennya. terus kita ganti ini ada beberapa titik yang masih belum warnanya berbeda ya. kita samakan Jadi kita sesuaikan, kita blok, ini kita di ukurannya, warnanya kita setik, kita buat, kita misalkan ini ukuran titiknya kita bisa diperkecil atau diperbesar sesuai kebutuhan. Nah kita jadi, nah ternyata di grafik yang kedua ini muncul persegi. Nah bagaimana cara menghilangkannya? Cukup klik kanan ini di objek. Nah kita pilih stepnya ini. Oke. Ini ya stepnya kita hilangkan centang grafiknya. Tinggal nanti hanya muncul di indikator. Nah, ini masih ada segmennya segmennya juga kita hilangkan tetap dua dimensi B oh titiknya tingkat ini titiknya juga kita hilangkan semuanya ada di tiga dimensi oke ini sudah bersih ya baik kita kembali ke pembahasan titik A ke titik C kita kita gambarkan posisi jarak titik A ke titik C Dari DBA ke DBA C. kita dari dari DPK ke DPC kita sudah kabarkan ya kasih tanda bicara A ke titik atau besar C. Nah, langkah-langkahnya untuk menentukan cara A ke titik C itu berarti kita harus menentukan sebuah bidang yang memuat segmen AC atau garis AC, yaitu bidang ACDE. Maka kita harus yang titik A. C, A, C, A C, C. Kita hitung ke I C dan K nah. naris U Haris. A C lantai nah. berangkat berikutnya tekan A nah. yang memuat nah bidang a -C -E. karena Ace adalah bidang seihda Di ha nah, berlaku teorema akurat. Nah ini keterangan penyelesaian poin. Nah, kita tinggal membuat perhitungannya berapa besar cara a ke b ke c, karena kita hitungnya. Berikutnya kita menggunakan rumus, maka kita bagi. pilih formula yang itu a, karena simpel cara kita menggunakan nilai vektor. Oke, AC dan akar kita pilih kita pilih kita akar A, E, buah Oh, kalau mencari AC berarti Kita pilih baru kita pilih segitiga ini Ternyata kita harus mencari CE Kita cari yang lebih mudah yaitu d AC. E, yang lebih mudah Berarti kita berarti ya Kita kalau menggunakan segitiga ACE, kita akan menghitung terlebih dahulu CE. Karena CE belum diketahui, maka kita beralih ke bidang D Kita pakai sebuah segitiga siku-siku APC siku-siku di D. Hingga AC itu adalah. A T kuasa ditambah T kuasa Berikutnya kita berarti berarti ya Berarti ditentukan bidang yang memuat AC tidak karena tidak sesuai ya itu bidang ABC karena ABC adalah sudut-sudut UDB maka berlaku teorema tangga setelah kita ganti artinya yaitu panjang rusuk, tingginya rusuk sama dengan panjang nah. rusuk Sama kita, hai, dan di 12 dua belas empat empat, hai, dua belas Tentunya, adalah latar belakang dua belas akar. Hai, hai, cara hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, hai. Hai, hai. Hai, hai nah ini kita klik cek kita harus sembarang sementara, ini nah yang akan kita hilangkan ketika cek ini kita hilangkan centangnya kita pilih, oh ini harus kita. Ini, kita cek ini X yang keempat ini X kelima dan ini X nanti di kantornya sudah kita hilangkan itu segmen X yang ini X keempat sampai enam Nah, masuk ini, dan ya? Dan asli, nah ini kita start platform. Ketika checklist ini kita hilangkan, nah, maka semuanya akan hilang. Sekarang kita akan membuat pembatasan yang lebih. bisa copy kan? dari pembahasan A, nanti tinggal merevisi ya copy di pembahasan yang B jarak a ke titik B. itu itu hati HD sama dengan panjang musuh titik A, titik D, dan sebuah kartu garis AD. AD adalah terpus. A, Titik. setelah buat ge Nah setelah membuat pembahasan yang di kita sama membuat Xpo e yang akan kita buka, oke, kita beri tanda di khususnya ya. Kita cari warna, nah, itu terpisah. Nah, itu sekarang kita buat cek untuk menghilangkan pembahasan yang di... Ini teks yang berapa teks yang empat kita hilangkan empat titik satu ini kemudian segmen G Oke. jadi kali ini kita hilangkan maka pembahasan B hilang kita tinggal ngatur nah sekarang kita kita ini katanya levelnya kita kurangkan kan, ya. kita, kita kunci nah sekarang tinggal membuat logika dari ketika ini diklik dicek kita di klik nah ini kan Keluar kedua-duanya, bagaimana nah, supaya ini ketika ini di-check, berarti yang ini hilang, di-checklistnya bergantian, kita buat Jadi kita pilih objek seperti kita buat script ya, untuk B sama dengan True, maka C sama dengan salah untuk ya C maka ketika C benar D salah. Terus, maka B salah terlalu atap B kita coba nah ketika kita cek klik segi, maka A otomatis ceklisnya hilang kita cek A maka yang B akan ya kita muncul, maka akan muncul jawaban poin A dan, dan ketika kita cek B maka muncul jawaban B itu juga untuk gambar nah sekarang untuk membuat animasi supaya tombol ini bisa berbuka kita buat check bloknya ini misalkan kita beri nama karena kita kosong Ini kita kasih nama satu lagi, namanya terasa. Ah, ya. Oke, ini kita hilangkan sup so, clear. Ya, masih ada di sini ya, kita hilangkan dari tampilan di sini, ya, tapi kita hilangkan. Kemudian kita buat. Tombol tombol, tombol. Nah, scriptnya kita taruh di sini, hai, tapi subscribe. kita kasih warna backgroundnya, kita kasih warna hijau ketika kita klik, kita putar, oh berhenti. Demikian tutorial cara membuat media pembelajaran menggunakan Google Draw. ini bermanfaat